Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dapur Saya Ayah Hari ini aku mau masak singkong goreng Tanpa lama-lama, mari kita capcus Siapkan bahan-bahannya Jangan lupa ya, cuci bersih dulu singkongnya lalu siapkan garam dan penyedap rasa secukupnya. Tanpa menunggu lama, langsung aja kita potong-potong singkongnya. Dan ini cukup keras juga ya singkongnya. <suktir> <t <reinforce> <t <gaji> uh. -huh. merbus mukong yang sudah kita potong-potong padi jangan lupa kasih garam dan penyedap rasa aduk sampai merata sampai 10 menit sambil nunggu singkongnya mateng kita siapkan wajan dan minyak Oke kita lihat dan kita cek dulu ya singkongnya dan ini singkongnya sudah mateng ya? lalu kita tiriskan sampai tumut langsung saja kita ke tahap penggorengan Masukkan singkongnya, lalu kita goreh-goreh. Uh, menggiurkan sekali. Oke, ini warnanya udah agak kecoklatan. Ini tandanya singkongnya udah matang ya, Saudara. Ya. Kita langsung aja angkat, karena saya udah gak sabar ingin mencobanya. Ini dia singkong goreng ala dapur saya, aya selamat mencoba.